kembali lagi bersama channel Ghost Chris. Welcome back. <laughs> Kali ini saya akan men-unboxing monitor yang recommended di tahun 2022 Menurut channel sebelah sih ya teman-teman Tapi saya tidak gini apa namanya saya tidak percaya Akhirnya saya beli bukan karena kebanyakan uang Karena monitor saya rusak ya guys ya Anjing ini Kali ini saya akan mengganti monitor Siapa namanya Yang katanya ini monitor apa ya namanya Monitor uh, Dell pokoknya ya Nanti saya jelaskan ya Kenapa saya mengganti monitor karena monitor ini ya merek sebelumnya adalah LG teman-teman ini bisa dilihatkan LG um, kerusakannya itu bisa dilihat ini ini guys LG itu seperti itu saya juga nggak tahu kenapa bisa LG seperti ini ini saya buka apa ya yang... nah, ini nah ini contohnya tuh pokoknya dia tuh nggak gini dipakai buka ini ah enggak bisa baca saya kan pokoknya ada ada perbedaan di sini gelap-gelapnya itu kayak gini loh ini bisa dilihatkan tuh bisa dilihatkan nggak bisa ya ini, ini, ini, tuh. Ah, ini tuh kayak ada degradasi-degradasi gitu loh tapi kebanyakan katanya sih ya penyakit dari LG itu semua seperti itu makanya saya benci sama LG, padahal ini <laughs> bukan benci sih Ini baru loh, monitornya baru teman-teman Sekitaran tahun uh, 2019 Sekarang 2022 baru 2 tahun 3 uh, tahunan lah Tapi wajar sih seperti ini Padahal nggak ada nggak ada kena benda apapun gitu tahu tau hidupin, eh kok malah gini gitu kan Fak LG Pokoknya saya tidak suka Anda Dan akhirnya Saya punya uang Membeli monitor Bermerek apa Saya tidak tahu Karena teman saya yang beliin Karena ya biasalah ya Kita sebagai uh, Atasan gitu Ya suruh aja beli monitor aja Ini sekian budgetnya gitu Lumayan loh Ini budgetnya itu dua 2,5 lima 500 lah ya Gak terlalu mahal Tapi katanya bagus banget katanya entry level gitu. Loh. <tuh> suara saya serak <tuh> katanya sih ya, bagus banget nggak banget banget sih uh, maksudnya rekomendasi lah buat di tahun 2022 ini ya apa monitornya mari kita lihat video ini <tuh> jadi ini monitornya teman-teman bisa dilihatkan ini mereknya apa mereknya adalah Dell mantap sekali ini gini ya mereknya itu ini S2421 hn saya nggak nge-review gini ya teman-teman, nggak nge-review apa namanya review seluruhan gitu karena udah banyak banget di YouTube saya juga belajar di YouTube saya nggak mau sok-sok keras sok-sok tahu lah karena kenapa ketika kita pengen mau beli monitor dan kita nggak tahu kan mau beli monitor apa pasti kita belajar di youtube dulu dan banyak cari tahu di internet akhirnya bingung banyak banget bro monitor yang direkomendasi apalagi untuk gaming gitu kan nah yang sulit itu nyari yang untuk uh, editor karena saya nggak suka main game saya tuh suka ngedit kayak photoshop adobe premiere after Effects dan lain sebagainya kan saya nggak akan memberikan spesifikasi secara uh, secara keren ya karena banyak banget yang mereview keren di internet Oke saya buka nih guys Saya buka dulu ini Oke nanti apa aja isinya kita lihat Ini ya lihat Masih disegel Kita buka Ini berat ya teman-teman Ini kisaran 3 kiloan gitu ya saya beli woi oh, ini ada tidak penting ini tidak penting ini ini apa ini nanti kita rakit guys ini oh ini ada stand nya ini guys ini Agak plastik dan di bawahnya ini besi ya Dan kita dapat holdernya Ini juga terbuat dari Dari paralon bekas <laughs> tidak dalam Kayaknya ada kabel Oh kita dapat HDMI ini HDMI-nya, HDMI standar kira-kira satu meteran lah ini satu meter setengah sepertinya Uh, ini kita dapat <laughs> kita dapat bus tidak penting dan oh terbalik ternyata uh keren banget ini guys Mana caranya? Dan besarnya segini bos Kirain saya -kira besar bro Tapi 24 inci segini sih kayaknya ya Kita lihat Nah ini dia Yang ditunggu-tunggu Oh berarti ini nih gini guys yang tadi itu ini untuk menutup ini Ini caranya gimana ya? Gini Kak. nah gini, tanda panahnya ke bawah. Ya, pokoknya ini nanti di sini ya gitu Nah gitulah kita racun dulu ya kakinya dulu kakinya Ih, jadi temen-temen ya 2022 itu sangat rekomendasi katanya beli ini kan karena enggak terlalu mahal tapi cocok buat editing ini Oh ini dulu pasang nah gini, nah, sampai bunyi klik gitu kan, nah, mantap sekali ini, sangat kokoh, ya kan? dan ini gimana caranya pak? oh ini kayak gini ya, kayak tongsis, nggak perlu obeng sih ini bro. Ini tuh isi gini dia Kayak ditongsi-tongsi sekarang isi kan tuh Keren ini, darling sangat keren Siapa tahu kan di endorse gitu kan <gifat> ah, Ini udah boleh dihidupkan Dan gini guys Besarnya enggak, enggak besar banget sih pas di mata itu pas ini bukan, kan kelihatan kan ini enggak isi bezel dan di atasnya ini ada lubang-lubang gini apa namanya panas kayaknya di bawahnya juga tapi enggak ada tombol oh, tombolnya di sini ya guys Tombolnya tuh di bawah sini. Ini nah. ada tombol kematian. Wah. tidak ada. Dan kita pasang ini dulu. Baru kita coba nanti seberapa kalernya untuk kita ngedit ya kan? Ini lihat. Saya pasang di belakangnya dulu, guys. Di mana coloannya ya? Oh, coloannya tuh di bawah sini, teman-teman di bawah sini pokoknya di bawah dia di sini sama di sini ya Nah itu jadi fungsi kotak tadi itu untuk menutup itu ya teman-teman di sana tuh kayak ada nomor seri dan lain sebagainya kan oke okay. dan ini tadi saya lempar-lempar garansinya gak tahu berapa katanya sih tiga tahun garansinya tuh 3 tahun iya katanya gak tahu juga kalau kalau di Bali berapa tahun ini kan berlaku secara nasional sih Kita buka garansinya, iya, nggak ada pak. Tadi nggak ada ngomong garansi ya. Ini teman saya yang belikan tadi. Terima kasih ya temanku. Masalah besti. Bukan itu pacarnya. Bukan cewek, jangan salah paham anda. Oh, padahal udah ada tata caranya. Kita install ke komputer. Let's go. Jadi ini perbedaannya teman-teman bisa dilihatkan di sini monitor lama yang rusak ininya. Ya kan? Dan ini yang baru mari kita pasang. Sekarang ini HDMI uh, dari Dan dah saya pakai yang ya yang lama aja coba-coba aja dulu ya. jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman tuh sangat keren sekali ya guys ya sangat coba kita matikan lamping. Nah nggak ada keren pokoknya keren banget tuh tuhan tuhan tuhan mantap sekali teman-teman tapi pemantulan cahayanya juga sedikit dan pokoknya enak di mata lah mantap ini mantap sekali oke okay, gimana teman-teman semuanya sudah kan jadi keren banget anda harus beli maksudnya nggak harus beli sih um, di tahun 2022 ini sudah cocok banget untuk pakai monitor Dell. thank you sampai jumpa di next content